liburan ke kota korea selatan ini banyak orang yang lagi berjekong-jekong bahasa inggrisnya pertongkrong tongkrong sambil melihat gedung-gedung bangunan dari mana ini kota korea selatan sangat indah dan megah mungkin kalau di indonesia ini namanya benteng panterwit ini ada yang rasan-rasan ini mak-mak yang biasanya ngibah gitu. ini kayak bangunan Lawang Sewu di Semarang, sama ya, persis tapi beda. Indah banget ini, posat pam ya, posat pam di sana nah ini yang saya sum nene nih, nih, nih, nih. yang warnanya warna hatap belum matang ini temannya mbok peyang di sana dia nah, nah ini cumi Jumiti cumi mencari wedus yang usul ini ada artis artis korea ya nih ini ada kakek jaminan disitu situ berdiri Oke kita sombah itu ada TKW di situ ya. Oke lanjut kita kemana ya? Kita akan som ke kamarnya Batavia. Oke. Wow Batavia kalau pagi biasanya mending di sini, tapi nggak kelihatan kemana ya Batavia. Oke ini yang jualan es boba di sini nah ini pecel lele yang keringan nah ini lagi oh ya, ini lagi jual beli kiri lagi tawar menawar nah, ah. oke okay, kita asam lagi ini kena pelindung anak main ketapel patunya mencolok ke dinding kacanya oke kita lanjut ke sini nih ini mbahnya sedang bermomong putu yang lagi cekong di pinggiran tamannya oke tamannya nggak ada suket teh. suketnya kemana Nggak ada oke terima kasih infonya besok saya ubat lagi marted kedua Kemungkinan besar masih di wilayah Korea Selatan. Terima kasih. dan lupa subscribe.